Yeah. ini dia bapak oh, ini dari mana malah aku sama blonde mana dah berapa duluan dapat aku duluan, bendera <tuk> <tuh> nya itu. <kirau> <Kunci tuang> bendera. <kirau> nah, oke, ini benda oke. Oke, main hot bendera. Uh, <kirau> Bapak <kirau> mati. Gitu pencari, itu juga, ya. Mati. Oh, aku lagi, iya. Prakun, bendera. <kirau> Siapa yang sudah lolos? Siapa? oke, okay. dulu. Busuk kenceng banget. itu, justru tuh, woi.. kita melihat Menti di ada apa gitu ya? sedikit. <polis quit> <distributions> tahu Coba masuk ke sini, bisa kok. Coba aja. itu masuk, coba. Gak mau.. coba, jangan dulu. <ented någrahesive> <Pulau lagi. inaudible> 2 oh. dua, oh, aku nggak resign. Masuk, berapa? mesti berapa tahun? Lah, di ditembak lagi. Satu, ditembak terus. Tunggu, subuh, subuh. Tunggu, subuh. Tunggu, subuh. Tunggu, subuh. Tunggu, subuh. Tunggu, subuh. Oh, begitu Ah, Halo, Halo. Eh, yang banget, nih hampir-hampir iya aku bakal diam sih. Oke, ngelekin bikin emosi, sumpah. wek oke, oke, oke, wek oke, oke, oke, oke, wek-wek oke, oke, oke, wek oke, oke, tapi gue ya aku kalau udah di sampe sana di mana-mana ada aku udah sampai <laughs> aku udah, <tampai>. <laughs> <laughs> aku udah <tampai. laughs> di belakangnya cewek oh, <laughs> Hadian, oh tiga -tiga sama cewek <laughs> oh freestyle. ayo freestyle yeah. yo ayo gas gas yeah. hey, ganti ini kenapa enggak ada lehernya pak? mana? kemana Bungu. gitu <tid> oh, iya <tid> tidak ada lehernya kau pilih yang payung, aku pilih yang segediga. sebentar kenapa payung? <tid> pilih aja waduh bisa bisa bagus lagi jalan-jalan ayunan siap jalannya jalan pantat gitu kan payung aku Nanti ada update lagi deh. Oh iya. Ini ada kurun episode. Yang pertama itu like like green like sugar honeycomb. Yang pertama like and favorite for the next episode. Kedua thank you for playing. buat. <laughs> <laughs> Mama kan. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ini kalau oh, keluarin ya, garis ya. lagi di, <laughs> di, <laughs> di, <laughs> di <laughs> Bapak mana meninggal? Udah-udah finish. Oh ini ada nih. Naik Ini Aku di atas kepala nih. Yah. Di atas aku. Gimana naiknya aku enggak bisa tuh. aja bisa. Mau bisa. oh bisa bisa dikit-dikit. Ini jatuh lagi dong. Nomor 2 di mana nomor aku crash lagi dua satu <laughs> muter muter dia muter ikut muter lagi tadi